ini saya dikasih kepercayaan untuk berbicara tentang ilmu dagang sukses ya, miturut Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, ilmu dagang sukses menurut Kanjeng Nabi Muhammad SAW terkhusus di bulan Suci Ramadan. Nah, ilmunya Rasulullah SAW itu bisa diterapkan di semua bulan. Ilmunya Rasulullah SAW itu berlaku di setiap saat. Sehingga ketika diterapkan di bulan Ramadan, benefitnya itu bertambah. Ya, keuntungannya ber bertambah dengan sendirinya. Kalau bahasa anak zaman now, itu by system. Ya, Allah Ta'ala punya sistem yang sangat menarik. Begitu masuk bulan suci Ramadan, itu kurs amal ber berubah. Ya, kurs amal itu berubah. Kursnya sunnah jadi wajib pahalanya itu. Kursusnya wajib berubah jadi 70 kali lipat seperti kewajiban di bulan yang lain. Maka otomatis semua nilai ilmu dagang Nabi Muhammad SAW yang kita, kita terapkan di bulan Suci Ramadan itu akan menambah nilai kita berlipat-lipat dalam kesuksesan dunia maupun akhirat. Nah, satu hal yang saya telah dari guru-guru saya, jadi saya ini kebetulan ketemu guru-guru yang semuanya itu Uh, tak pernah letih berusaha tak pernah lelah menekuni uh, asbab ya upaya untuk mencari ya upaya untuk uh, mendapatkan uh, penghasilan sesuai syari syariat jadi sarana-sarana untuk mendapatkan penghasilan sesuai syariat yang kita biasa sebut dengan bekerja kebetulan saya ketemu guru-guru yang seperti itu Almarhum kakek saya itu wafat usia 93 tahun. Rahimahullah. Ya, kakek saya namanya Ahmad bin Abdurrahman Al-Idrus. Lahir di Pati. Dulu pernah jadi guru. Ya, di uh, Pati juga. Kemudian wafatnya di di Kudus. Eh ya, wafat di di Kudus. Kakek saya pernah ngajar di pondoknya Bahtullah Salam Rahimahullah Kajen dan juga di tempatnya Yai Muhammadun Runting ngajar di sana. Bahkan ayah saya lahir di pondoknya Yai Muhammadun Runting, Yai Muhammadun. Kalau bibik saya lahir di pondoknya dolah Salam. Jadi memang saya ini solo tapi darah patinya banyak. Makanya kalau nyambung sama Rembang ya, sama Gus Yasin itu Hal yang wajar-wajar uh, saja, nyambung sama santri gayeng ya uh, Kakek saya wafat usia 93 tahun Di akhir-akhir usia itu, kakek saya itu pernah uh, menjelaskan ke saya Karena salah satu kitab favorit kakek saya adalah Al-Hikam Ibn Atta'illah uh, Beliau sudah mengajar, mengajar bukan belajar Mengajar kitab Al-Hikam itu sejak umur 10 tahun ya umur 10 tahun sudah mengajar kitab Al-Hikam, sering juga menggantikan ayahnya, itu Mbah Buyut saya, Abdul Abdurrahman Ali Dipati, kalau ngajar Al-Hikam. Beliau mengatakan begini, tajerit, tajerit, kalau bahasa kita kan sudah tidak menempuh asbab, itu namanya tajerit. Nah, tajerit itu untuk orang seperti saya, umur 93 tahun, sudah enggak punya pekerjaan, Ya, enggak ada yang uh, bisa secara sarana duniawi diolah Nah itu seperti saya boleh tajrid Tinggal duduk pasrah sama Allah Ta'ala itu tajrid Tapi kalau anak muda ya Anak, anak muda uh, Kemudian walaupun sudah tidak muda Tapi ada sarana penghidupan dunia Fisiknya masih mampu bergerak ya, Maka belum sampai makom tajrid Nah, itu disampaikan kakek saya ketika memang betul-betul sudah tidak bisa keluar dari rumah. Ya, tidak bisa keluar dari dari rumah. Itu beliau baru mengatakan saya di makom tajrid sekarang ini. Nah, sementara seringkali kita ini generasi muda, ya generasi muda pegang tasbih sedikit merasa saya di makom tajrid. Ya, atau kita duduk menghafal Al-Qur'an Kemudian kita bilang saya di makam Tajerit, saya nggak perlu lagi berbisnis, nggak perlu berke, bekerja. Padahal kalau kita lihat poro kiai itu di pondok pesantrennya ya pasti itu ada tokonya, ya eh, ada tuh tokonya yang jual keperluan untuk santri atau untuk wali wali santri kalau berkunjung, kan ada bisnisnya, modelnya apapun ada pekerjaannya. Sementara kadang kita nih santri-santri kita. Baru pegang tasbih, kalau bahasa saya gitu, sedikit duduk zikir, ya belum banyak pula dzikirnya Udah merasa di makom, tajrid. Nah, ini adalah satu kesalahan yang sering dialami oleh uh, salik yang tidak berguru, orang yang berjalan kepada Allah Ta'ala tapi tidak punya guru yang membimbing, uh, guru yang benar yang membimbing. Kalau kita lihat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah s.a.w. itu sejak usia dini, ya usia tamyiz, bahkan kalau usianya ya, kalau Rasul dari lahir eh, sudah di atasnya balik, dari dari lahir Nabi s.a.w. sudah sempurna. Ya sudah sempur, sempurna. Tapi kalau untuk kita mengukur usia, jadi ukuran usia tamyiz balik itu orang-orang seperti kita. Tapi kalau untuk Baginda Muhammad s.a.w. dari sejak di alam arwah, di alam kandungan sampai lahir, beliau udah pada kesempurnaan segala bagian dari diri beliau SAW, bagaimana fisiknya, bagaimana rohnya, bagaimana akalnya, semuanya sem, sempurna. Tapi usia-usia 4 sampai 6 tahun, di situ Nabi Muhammad SAW sudah dididik untuk menjadi seorang lelaki yang bisa hidup mandiri. Ya, tidak bergantung pada siapapun. Makanya orang-orang Arab e, Mekah ya, orang-orang Arab Mekah dahulu biasa kalau punya anak, anaknya itu dititipkan di desa-desa kepada ibu-ibu susu ya, untuk mendapatkan ASI dari desa. Alasannya apa? Di antara alasannya adalah yang pertama agar mendapatkan minuman ASI yang Betul-betul dari manusia-manusia yang makanannya asli, yang sehat. Yang kedua, agar mendapatkan lingkungan yang belum terkontaminasi, karena Mekah itu tempat berkumpulnya seluruh manusia dari berbagai bangsa dan suku dari seluruh dunia sejak zaman dahulu kala, sehingga budayanya yang ada sudah budaya campuran bahasanya, bahasa Arabnya juga udah kecampur dengan bahasa dari uh, luar ya, dari, dari luar. Maka dititipkan di desa yang masih asli uh, budayanya, masih asli bahasa Arabnya, uh, masih bersih lingkungannya. Sehingga disitulah Nabi SAW banyak mendapatkan pelajaran tentang cara hidup. Ya, tentang cara, cara hidup meskipun ada Bani Rabbi Fa'ahsanat Ta'dibi Rasulullah S.A.W. itu dididik langsung oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Cuma ini jalaran dunianya saja, kita lihat Halimatu Sa'adiyah R.A. beserta keluarganya betul-betul mendidik Nabi Muhammad S.A.W. Sampai diajari ilmu mendasar orang Arab kalau bekerja. Ya, ilmu mendasar paling sederhana orang Arab bekerja itu adalah jadi penggembala kambing. Nah, jadi penggembala kambing. Itu diajarkan kepada Nabi Muhammad S.A.W. sejak kecil. Nah, ini juga yang kadang kita tidak kita lakukan nih, anak-anak kita ini nggak punya bekal untuk hidup mandiri, nggak punya ilmu bekerja, karena kita menghilangkan proses ini. Proses Nabi Muhammad SAW sebelum jadi sebelum jadi Rasul ya, sebelum diangkat jadi Rasul, itu ada proses yang dilewati oleh Nabi Muhammad SAW. Seringkali kita mencontoh Nabi SAW itu setelah menjadi Rasul. Jadi kita mencontoh sholatnya, kita mencontoh sholat, sholat beliau, kita mencontoh puasa beliau, kita mencontoh kiraatul Qur'an beliau, kita mencontoh bagaimana beliau itu hidup bertetangga, bagaimana beliau berzikir dan lain sebagainya. Tapi kita tidak menerapkan uh, timeline, ya timeline bagaimana anak-anak kita uh, bisa mencontohnya. Dari umur sekian sampai sekian itu Nabi Muhammad SAW sudah mulai hidup mandiri. Ya, hidup bersama orang lain yang akhirnya menjadi ibu susunya, ya, bersama masyarakat lain di kampung yang yang jauh dari keluarganya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mulai dididik bisa kerja, jadi pengembala, pengembala kambing. Setelah itu Nabi Muhammad SAW setelah wafat e, ibunya, setelah wafat kakeknya, diasuh oleh pamannya, Abu Talib. Apa yang dilakukan oleh Abu Talib? Abu Talib melakukan hal yang sama mendidik Nabi Muhammad SAW untuk menjadi seorang pekerja tangguh, ya menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang pedagang. Maka saat itu Nabi Muhammad SAW diajak oleh Abu Talib untuk uh, ikut ya membantu beliau dalam berbisnis, sehingga mulailah berdagang dari umur 12 tahun sudah sampai ke Syam, ya, sampai ke Syria, umur 12 tahun ya sudah keluar, keluar negeri. Nabi Muhammad SAW, kalau bahasa anak zaman sekarang, sudah ekspor-impor. 12 tahun sudah belajar ekspor-impor, ini ada timelinenya, ya time timelinenya. Kemudian usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW udah sukses secara finansial, ya secara finansial udah sukses, yatim piatu, ya tinggal bersama paman yang miskin, dan anaknya banyak bisa melamar wanita terkaya di jazirah Arab. Ya, bisa melamar wanita terkaya di jazirah Arab dan wanita tercantik di jazirah Arab, wanita yang dipinang oleh banyak orang-orang kaya dan orang-orang berpengaruh di zaman itu. Tetapi semua lamaran ditolak, yang diterima hanya lamaran Nabi Muhammad sallallahu Menikahlah dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Itu umur 25 tahun. Jadi kalau ditanya kesuksesan Nabi dalam berbisnis tidak diragukan karena wanita yang ahli dagang pun e, konglomerat di zaman itu pun jatuh hati kepada Nabi Muhammad SAW dari segala segi. Ya dari akhlak beliau, dari kemampuan beliau berbisnis dan lain sebagainya. Lantas bagaimana cara bisnis Nabi Muhammad SAW? Nah, ini yang menarik, Ikhwan Rahimahkumullah, pemirsa dimanapun Antum berada, Rasulullah SAW itu mengedepankan dalam bisnis adalah pendekatan humanis, manusia, manusianya yang didekati. Jadi bukan pendekatan materi. Kalau kita ini seringkali jual barang, jadinya dijual barangnya dulu. Kalau Nabi Muhammad SAW yang dijual adalah pelayanan. Jadi pelayanannya dulu dikedepankan, baru barangnya. ya Pelayanan itu nomor, nomor satu, pelayanannya sangat istimewa. Ini yang, yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam, dalam berdagang. Jadi mengedepankan pelayanan. Ya, bukan barangnya dulu, barangnya pasti oke, okay, tapi nanti dulu. Pelayanan itu nomor nomor satu dalam kesuksesan. Nah, itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana beliau mengedepankan ke, kejujuran dalam berdagang. Ini bagian dari pelayanan kepada pembeli. Ya, jujur dalam ber, berdagang. Sampai beliau menyatakan pedagang yang jujur itu derajatnya sama. Dengan orang yang gugur sebagai suhada, gugur sebagai suhada di Medan Laga loh ya, betul-betul perang. Kemudian seperti pahlawan-pahlawan kita yang gugur dahulu ketika memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia, itu pahalanya sama orang yang jujur dalam berdagang, sama itu yang jujur dalam berdagang juga makom-makom suhada, sampai dijanjikan seperti itu. Ini menunjukkan, Nabi SAW mengedepankan pelayanan, jujurlah dalam ber, berdagang. Kemudian Nabi SAW mengedepankan senyum, ramah, ya, lembut, dalam ucapan lembut, wajah menyenangkan. Kemudian secara sistematis, Rasul pun juga mengedepankan catat-mencatat. Jadi pencatatannya itu rapi, detil. Ya, kalau yang di hutang apa, yang cash apa, semuanya ada detailnya itu yang dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kualitas barangnya, ya menjual barang yang berkualitas dan dengan cara yang sangat indah dan harganya murah. Nabi s.a.w. mengejar omset, ya omsetnya yang banyak. Agar barang ini lakunya cepat Ya menjual dengan cepat Menjual banyak Dan menjual untung Gak rugi Nah yang menarik Setiap kali seseorang itu berbisnis dengan Nabi Muhammad SAW Maka siapapun yang tersentuh Dengan style bisnis Nabi Muhammad SAW Gaya bisnis Nabi Muhammad SAW Gak akan cari orang lain Ya gak akan cari orang lain Semuanya puas semuanya kemudian mengatakan ya udah saya akan beli barang hanya dari dari beliau ya saya kalau mau beli barang hanya dari beliau sehingga diceritakan setiap kali Nabi Muhammad saw itu berangkat ke luar negeri membawa barang dagangan tidak pernah lama belum ditaruh kalau bahasa kita sudah habis ya belum ditaruh sudah sudah habis e, bagaimana bisa seperti itu ya tadi itu karena memang beliau mengutamakan pelayanan yang terbaik kemudian juga barangnya berkualitas yang ketiga, harganya murah ya tanpa merugikan orang lain ya tanpa merugikan orang-orang lain eh wah rahimakumullah lah yang terjadi dengan kita saat ini mungkin kita ini dalam berdagang khususnya di bulan suci ramadan kita kurang ya kurang meneladani ilmunya nabi muhammad saw Mungkin kita enggak berpikir gimana caranya menjual cepat, ya, dan untung dapat, ya, menjual cepat dan untung dapat. Mungkin kita enggak berpikir bagaimana caranya yang beli uh, tidak ingin pindah klien hati agar selalu membeli barang-barang kita. Di antara yang paling pokok adalah kejujuran, uh, dan juga tidak mahal, ya, tidak mahal, tidak mahal, murah tapi enggak rugi. Contoh kejujuran yang diterapkan oleh para ulama. Ya, dalam berdagang meneladani Nabi Muhammad SAW adalah uh, Syekh Muhammad Ibnul Munggadir ya Syekh Muhammad Ibnul Munggadir rahimahullah adalah seorang ulama besar waliullah yang punya toko ya tokonya jual pakaian ya jual pakaian seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq R.A. kita mengetahui Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terkenal dahulu sebagai pedagang pakaian beliau suka bawa uh, Memikul sendiri ya, dagangannya ke, ke pasar Itu Sayyidina Abu Bakar al Kita juga lihat Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Umar bin, uh, bin Anhuma Juga adalah seorang Pedagang yang ulung uh, Semuanya seperti itu ya nah, Syekh Muhammad Ibn al-Munggadir Punya toko pakaian Dan uh, menjual pakaian Dua jenis uh, Pakaian yang uh, High quality Sama yang pakaian Kualitas biasa, jadi pakaian ini sangat berkualitas, harganya 10 dirham. Yang ini biasa kualitasnya, diskon 50 persen, eh, jadi harganya hanya 5 dirham, yang 1 5 dirham, yang 1 eh, 10 dirham. Suatu hari beliau berpesan kepada yang di tokonya yang jaga, eh, jangan sampai salah harga ya, yang 10 ya 10, yang 5 ya 5 Beliau pergi meninggalkan tokonya Untuk suatu keperluan Untuk sholat, kalau saya nggak salah baca di kitab Beliau untuk sholat Nah pulang, kembali ke toko Ternyata beliau cek Nah ini ya, lihat bagaimana ulama itu detil Mencontoh Nabi Muhammad SAW Langsung cek Apa saja yang terjadi ketika tadi ditinggal pergi Di tokonya itu, yang laku apa Ada, ada pembeli enggak maka dijawab sama pembantunya, "Ada tadi yang beli, apa yang dibeli? Ya, detail ya, yang dibeli apa? Yang dibeli ini, itu stoknya dicek. Oh, yang dibeli pakaian yang ini, yang harganya sepuluh dir, uh, harganya lima, lima dirham, kualitas biasa." Maka heran ini, Syekh Ibnul Munkadir Roddy Anhu ini yang dijual tertulis pakaian harga yang 5 dirham. Kenapa uangnya masuk 10 dirham? Harganya kualitas biasa, tapi kok bayarnya pakai kualitas yang luar biasa ini. Kata pelayannya, tadi saya tawarkan yang 5 dirham dengan harga 10 dirham, dia mau. Ya Dia dia mau bayar mahal itu mau. Uh, saya pengen toko ini agar lebih untung. Nah, karena yang lima dirham bisa dijual dengan harga 10 dirham. Kalau kita, kita akan bilang sama karyawan kita, oh Masya Allah, ini karyawan teladan, betul nih. Jaga toko ya, seperti ini improvisasi ya, improvisasi. Tapi apa yang dilakukan oleh Syekh Ibnul Munkadir Raldiolo? Anhu marah sejadi-jadinya. Siapa yang beli tadi? Ini Ya yang beli ini tadi. Siapa orang desa tidak kenal di mana orangnya tadi? Perginya ke sana, akhirnya beliau keluar meninggalkan tokonya, keliling satu kota, cari orang tersebut. Dicari sampai akhirnya ketemu Radhi Allah Setelah ketemu, maka beliau nanya Sama orang tadi, kamu tadi beli di toko Pakaian ya? Iya, e, itu mohon maaf Saya pemilik tokonya e, Ada apa? Salah harga Salah harga bagaimana? Kamu beli pakaian itu kemahalan Itu harganya cuma 5 dirham, bukan 10 dirham Masya Allah Ya, dapat untung lebih Mau dikembalikan nih e, Katanya yang beli Enggak kok enggak kemahalan, buat saya 10 dirham ini murah kok Dan ini barangnya bagus kata yang beli, ini yang beli juga orang aneh juga ya Kalau kita ya, oh Alhamdulillah makasih itu kalau kita kata yang beli, enggak, enggak kemahalan Saya mau beli di 10 dirham Katanya Ibn Mugadir radiyallahu anuh Enggak bisa, itu harganya 5 dirham bukan 10 dirham Jadi dua orang ini yang satu ngotot Ya rela beli 10 dirham Yang satu ngotot tidak rela dibeli 10 dirham Maunya diberi 5 dirham yang lebih murah Nah akhirnya Saya belum mengadir ngomong Kamu cuman punya uh, pilihan ini Yang pertama Saya ganti bajumu tadi Dengan pakaian yang harganya 10 dirham Sesuai harga Kualitasnya lebih bagus Kainnya lebih, lebih bagus Yang kedua Tetap Barangnya tetap itu Tapi saya kasih kembalian lagi 5 dirham Saya tambahin uang kamu Saya kembalikan 5 5 dirham yang ketiga, uang kamu saya kembalikan semua, barangnya bawa sini, gak usah beli barang saya. Eh, khuan katanya orang desa tadi, wah daripada pusing, ya, orang aneh ini. Ya udahlah, bawa sini yang lima dirham, diterima yang lima, lima dirham, pergilah Syekh Ibn Mugadir dengan hati lapang, pergi balik ke tokonya, dengan mengeluarkan uang tambah lima dirham, pulang ke tokonya. Maka saat itu orang dusun tadi ya, nanya sama yang di sekitarnya, siapa gue, siapa gue, yeah. siapa ini orang ini siapa ini orang kok anehnya luar, luar biasa, maka yang lain ngomentari, ngomong, kamu nggak tahu itu siapa, nggak tahu, itu Syekh Muhammad Ibnul Munkadir, anhu oh itu Syekh Muhammad Ibnul Munkadir itu, iya, ya Allah. Ini orang yang kalau di desa kami pacakling gak ada hujan, kami tawasul bawa nama beliau langsung turun hujan. Ini orangnya ternyata saya berketemu, ya pantas memang orangnya solehnya luar, luar biasa. Eh wani nah, ini namanya cara dagang yang untung dunia, untung akhirat. Yang dikejar adalah barokah, yang nilai tambah ukhrawi. Barokah ini kan nilai tambah yang gak ada dalam buku ekonomi. Nah, dalam buku ekonomi kan satu tambah satu sama dengan dua. Kalau barokah tuh satu tambah barokah sama dengan unlimited. Ya, enggak ada tidak ada apa namanya uh, tolok ukurnya, keuntungan yang tidak bisa diprediksi, barokah itu akan menyebabkan Allah kasih rezeki min haithullah yahtasib. Ya min la yahtasib. Nah di bulan Ramadan seperti saat ini, saat contohnya masyarakat itu kesulitan waktu itu cari uh, minyak goreng, ya atau mungkin ada, mulai harga barang itu naik ya harga barang itu tinggi karena memang bulan Ramadan banyak orang butuh kalau permintaan banyak itu kan biasa, kalau barangnya sedikit harganya naik ya kalau naik naik wajar nggak jadi masalah karena mungkin transportasinya memang naik jangan sampai kita memanfaatkan bulan suci Ramadan untuk mengeruk keuntungan di atas susahnya orang lain, kemudian kita jual beras semahal-mahalnya kita buka toko kita jual makanan pokok semahal mahalnya, jual minyak goreng semahal mahalnya, karena kita punya stok yang banyak. Yang seperti ini sesuatu yang sangat tidak terpuji di dalam jalan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seharusnya ya kita justru ya berbagi dengan yang lain, dengan mengurangi keuntungan kita secara finansial berkurang, tapi secara uh, hitungannya Allah Taala jadi bertambah itu termasuk sedekah sir, ya sedekah rahasia. Mestinya kita bisa untung 100, kok kita ambil untung cuma 10. Nah, yang 90 kita niatkan sedekah rahasia. Ini cara berdagang yang sangat barokah ya di bulan Suci Ramadan maupun di bulan-bulan yang bulan-bulan yang lain. Kita beri harga yang murah, tapi masuk akal tanpa merugikan kita. Maka insya Allah apa yang kita lakukan itu menjadi kebahagiaan untuk orang-orang banyak dan tentunya kalau kita menyenangkan orang Kita akan disenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kebutuhan pokok Di bulan suci Ramadan ini meningkat Termasuk sekarang jadi kebutuhan pokok itu ya Telur ya, nah, telur itu jadi kebutuhan pokok Karena untuk memasak ya Sekarang orang butuh telur untuk masak macam-macam Ya butuh tuh telur Maka semua yang terkait dengan kebutuhan pokok Jangan kemudian harganya kita lambungkan Jangan kita tinggikan Kalau kita punya toko kelontong Kalau kita punya toko serba ada, maka usahakan, yuk kita berderma tanpa orang itu tahu kalau kita lagi berderma kepadanya dengan kita mengurangi keuntungan kita, tapi menambah benefit kita. Kalau bisa ya? Iya, karena mu'amalah kita, partner kita bukan manusia, partner kita pemilik jagat raya, yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yuk kita mulai berpikir berbisnis dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan mengandalkan ya, mengandalkan nilai-nilai tambahan yang sudah pasti diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani Alhamdulillah tidak terasa saya sudah menyampaikan urayan singkat di bulan suci Ramadan ini selama 27 menit. Ya, 27 menit, mudah-mudahan 27 menitnya ini barokah dan dan manfaat. Jazakumullah khairan, walafuminkum.